pada bagian-bagian detail konstruksi tersebut sudah grup Sehingga Anda bisa menerapkan entity info pada SketchUp untuk mengetahui volume bangunannya Dan dari volume bangunan tersebut Anda bisa memasukkannya di program Excel RAB Maka nilai anggaran biaya dari pembuatan rumah akan muncul secara otomatis dan semua itu dijelaskan ya secara lengkap di buku yang berjudul Pemula Next Profesional. Buku yang dimaksud sudah diterbitkan secara resmi ya dan ada nomor ISBN-nya. Buku Pemula Next Profesional sudah dilengkapi dengan program Excel RAB otomatis. Dan sangat direkomendasikan ya untuk pemula yang masih belajar dari nol. Dan bagi Anda yang berprofesi sebagai guru dan dosen, sangat dianjurkan bila mahasiswa ataupun siswa Anda mempelajari buku pemula next Profesional. Kenapa? Karena buku ini mengajarkan dan melatih mahasiswa untuk membuat detail bangunan rumah secara lengkap. Pembuatan modeling secara instan tidak mendukung dalam menghadapi dunia kerja yang begitu kompleks. Karena tidak semua modeling secara instan tersebut ada sesuai permintaan desain dari kalian. Oke, sekian sambutan dari saya para sahabat video kreator. Jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like, share kepada teman-teman Anda, dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua. Enjoy work, we were happy too. Selamat menyaksikan. Kita mulai saja kita buat garis pada keliling dari denah ini dengan ukuran sekian ya. Ya, option berapa senti? lalu push setebal 400 mm select permukaan lalu kontrol move tegak lurus ke atas ya kita buat garis miringan 35 derajat buat garis tegak lurus ke atas pada bagian tengah hingga berbentuk segitiga siku-siku tertutup select lalu kontrol move pada bagian area sebelah kanan kontrol move letakkan pada bagian tengah option 200 mm sambungkan garis tersebut lalu delete ya double klik my group push tebal 150 mm double klik my group push tebal 150 mm juga option pada area luar 200 mm my group ya push pada area luar 150 mm ya 90 derajat di sini kita potong ya kita buat garis dulu sebelum kita potong 90 derajat oke sambungkan garisnya delete oke double klik, micro lalu push 150 meter control move garisnya delete delete option pada area luar 200mm buat garis kemiringan 90 derajat lalu, buat garis untuk kita potong ya, itu buat garis, lalu delete ya, double click, micro push pada area luar 150 mm, double click, group push 150 mm my group pada permukaannya, plafonnya rectangle ya. Kita bentuk permukaan atapnya di sini ya. Double klik control move, lalu kita option pilih grand session. Ya, seperti itu. Control move. Klik garis pada area sisi, tumpukan pada titik ini. Ya ctrl move kita pilih grand direction letakkan pada sudut ini ya itu itu uh, kita delete delete pada bagian area yang tidak kita inginkan group. Uh, lalu kita buat garis step measure tool, select garis step measure tool, ctrl move Ketik garis miring 10 enter Ya seperti itu Buat garis Select garis setiap measure itu Control move Ketik garis miring 13 enter Lalu kita buatkan persegi pada area ini Ya seperti ini Delete Kita warnai warna hijau ya My Group dan My Component Ingat ya My Component yang paling penting di sini Lalu kita transparan pada permukaan otak, hapus garis step measure tool itu. Di sini kita buat hubungan ya. Nah, Di sini saya buat hubungan sederhana berbentuk persegi panjang, ya, control move. Nanti pada akhirnya kita akan membentuk seperti hubungannya double klik ya klik tiga kali terus shift double klik delete Oke, seperti itu micro group klik dua kali micro group lalu kita tutup permukaan atap kontrol select micro group kedua persegi itu kita micro group ya nah, lalu klik dua kali tutup masuk group lalu kita tutupi permukaan atap ini dengan komponen ini ya komponen persegi ini hingga tertutup semua Hai titik x4 enter oke seperti itu kontrol move ya kontrol move Control kontrol C skip keluar dari grup lalu kontrol V kita letakkan komponen ini pada area belak depan kita mirror letakkan pada area ini kontrol move skip kontrol move oke okay. hapus pada bagian yang lebih kontrol c lalu kita edit salah satu komponen ini ingat ya satu kali editan sudah terbentuk detail genteng dan rangka atap hapus pada B pada bagian belakang, ya, kita hide, ya, lalu kita kontrol move garisnya, kita akan buat kayu di sini yang ukuran sekian, kontrol delete ya, harus anda menekan kontrol, apabila anda tidak menekan kontrol maka akan terhapus semua, di sini untuk menghapus garis hitam aja kita warni warna putih kita micro ya lalu di sini juga kita buat rang rang kayu di atas uh, kayu ini sendiri ya double klik make group double klik kita push dengan ukuran sekian lalu kita delete permukaannya kontrol delete Ya, seperti itu. Kontrol delete, lalu kita panjangkan. Kita gunakan pintas skala tumpukan pada seukuran dari persegi tersebut. Lalu kita munculkan yang tadi kita hide, lalu kita buat detail gentengnya. Ya, yang ukuran sekian, kita buat lekukan di sini. Ya, klik tiga kali, shift double click shift area garis yang saya tandai ya, sip lalu delete nah, control select lalu follow me oke kita delete pada area belakang untuk membuat modeling jadi ringan ya. semakin banyak garis maka modelnya akan berat control delete pada garis hitam kita warnai warna hijau atau terserah anda kita pesankan layar untuk detail genteng any info ya oke okay, sudah kita pasangkan layar oke okay, kita lihat hasilnya semuanya di sini sudah terbentuk detail genteng dan rangka atap ya di sini ada area yang lebih kita akan memotongnya menggunakan mic unicube kita klik pada bagian yang lebih itu yang belum terpotong itu lalu select semuanya. Select semuanya lalu klik kanan. Pilih make unique. Artinya kita edit salah satu komponen ini, maka yang lain juga ikut berubah ya. Delete. double click Part model. Select. Ya, lalu kita control delete pada algoritma tersebut, escape keluar dari grup. Oke, sudah terpotong ya dan pada area ini juga kita potong, pilih mic unicue ya seperti itu, double klik, kita edit salah satu komponen ini saja maka yang lain juga ikut berubah ya, delete delete, ya double klik, white model delete, lalu kontrol delete garisnya ya, seperti itu oke, sudah terpotong semuanya cukup mudah dan gampang kan ini sudah terbentuk rangka tetapnya oke oke sekarang kita akan sempurnakan bentuk hubungannya kita buat garis pada area tengah. double click pada area sisi turunin ke bawah double click turunin ke bawah Oke, kita turunin ke bawah, double klik, kita push, tumpukan pada area akhir, escape Oke, okay, double klik, kita buat hubungan juga seperti tadi Double klik pada area sisi, turunin ke bawah, double klik, turunin ke bawah, terus pada area atas, double klik, turunin ke bawah Oke, okay, kita warnai Ya Lalu pada tahap berikutnya kita select, pilih make unique. Make unique jadi salah satu aja kita delete dari genteng ini, maka yang lain juga ikut berubah. Kita di sini saya buat list ya. Perhatikan tulisan semuanya, yang lain juga ikut berubah ya. Kita soften each pada garis hitam, kita soften, escape, lalu pada area ini juga kita pasakan list plank mic unicue ingat ya pilih mic unicue kita edit salah satu komponen ini saja maka yang lain juga ikut berubah Kontrol push ya kita buat di di sini ya. ya kita soften garis hitamnya skip lalu pada bagian pinggir ini juga kita Mike unicue ya Mike unicue edit salah satu komponennya kita buat di seplang pada area pinggir ini kita push kontrol push ya seperti itu kita tumpukan ya kita turunin berapa senti select garis hitamnya dengan pilih soften Oke skip kita lihat hasilnya udah selesai ya dan sini kita mirror ya untuk kita tutupi lispang pada area yang belum tertutupi kita mirror kita kontrol move kita mirror pilih grand direction ya tumpukan pada sudut itu delete pada area ini ya kita push ya. reverse the faces kita push ya sesuai pada tahap berikutnya kita akan membuat komponen di sini komponen kolom dan komponen dinding double-click micro group dan mic komponen ya ukuran dari kolomnya 150 mm ya 150 x 150 mm di sini kita make unique untuk komponen dinding ya ketekan pada area ini untuk rotasi tekan kita buat garis ctrl c ctrl v sebelumnya kita transparin dulu permukaannya ya dimaksudkan agar memudahkan kita dalam melihat komponen dinding dan slope ini kita panjangkan komponen dinding ini menggunakan perintah skala ya. ya ikuti garis hitam yang tadi kita buat jadi apabila sudah tertutup semuanya dengan komponen maka tinggal kita edit salah satu komponen dinding dan komponen kolom ini apabila sudah tertutup semua dengan komponen maka permukaan dari bangunan ini kita warnai sewarna putih agar permukaan transparan tadi sudah tertutup panjangkan menggunakan perintah skala ya, Ctrl V ya, seperti itu ya. kita tegunkan gunakan perintah skala kita panjangkan Ctrl v juga ya Oke, okay. disaksikan aja prosesnya step by step rumissa semuanya. Metode ini juga saya buat dalam bentuk dua lantai ya. Kalau yang ini untuk satu lantai. Saya sangat menganjurkan untuk uh, siswa teknik pemula untuk menerapkan metode ini. ya kita skala. Lalu pada bagian ini kita panjangkan juga motor move rotasi puluh 45 derajat. Oke, tumpukan. Lalu kita edit salah satu komponen ini ya. Yang pertama yang kita edit komponen dinding ya. Double klik kita push di sini kita buat slope. Di atas slope kita buat dinding dengan kurang 3.5 meter kita buat rimbak di sini. micro Lalu pada bagian bawah kita bentuk fondasi di sini, fondasi batu kali dengan push sebelah kanan, select garis pada area bawah. tepus ya 150 mm, 200 mm ya. Nah, sudah terbentuk batu kali di sini, kontrol C. Ya. Micro, escape, lalu double klik kita push tebal 200 mm, micro, kita control V, ya letakkan pada area ini, lalu kita buat kotak di pada area yang bawah select pada bagian area yang bawah, ya, ya sudah terbentuk di sini, micro, lalu kita buat kolom di sini, micro, tembok, ya oke maka di disini saya pasangkan layar untuk dindingnya ya, ya. Nah, kita lihat hasilnya di sini sudah terbentuk portal ya dan pondasi batu kali sudah lengkap semuanya dengan ribak slope. kita tutupi permukaan yang transparan tadi oke kita explode kita coba layarnya ternyata aktif ya lalu pada proses berikutnya tinggal kita bentuk uh, desain dari rumah ini kita di sini saya buat pintu di sini pintu ruang tamu ya dengan metode cepat dan mudah kita rotasi 90 derajat kita buat garis 150 mm ya seperti itu kita option kita kontrol move lalu kita option 10 mm ya kontrol move garisnya kita buat garis 15 atau 20 mm Ya Seperti itu 100 mm di sini berbentuk potongan ya potongan dari kusen dan daun jendela kita akan menggunakan perintah volume untuk membuat uh, membuat kusen dari pintu ini ya delete lalu select permukaan seketika daun pintunya sudah selesai ya saya akan membuat daun pintu ini bergaya minimalis kita skala untuk tumpukan pada bagian bawah ya control move my group dan my component lalu pintu ini saya akan membuat saya buat bergaya minimalis ya dari miring 9 enter ya kita menggunakan komponen di sini jadi satu kali di editan maka yang lain juga ikut berubah ya ya kita push ya, control move oke saya rasa sudah cukup penjelasan dari uh, pembuatan rumah ini ya one point pentingnya yaitu menggunakan komponen hingga uh, berikutnya anda Besar Anda bebas dalam pembuatan kusen pintu dan jendela. Yang penting, saya sudah jelaskan poin-poin penting dalam pembuatan uh, komponen ini. Ini sangat memudahkan Anda dalam menghitung volume bangunan, karena pada bagian-bagian dari bangunan ini sudah grup, sehingga Anda bisa menerapkan ini. Info oke, selamat menyaksikan dan semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.